Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Sisi Sing Penilai. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman selalu sehat ya. Selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kelancaran dalam segala hal. Amin. Oke, masih kembali di channel Sisi Sing Penilai. Saya akan menghadirkan atau memberikan informasi seputar bocor ya tentunya. ya Oke, untuk so, kali ini saya akan membahas mengenai penghentian layanan posko aman ya teman-teman beberapa waktu yang lalu Sudah mendapatkan pesan di aplikasi GoFundernya Mengenai penghentian layanan kursus aman ya Nanti ter tanggal 1 Juli 2021 Layanan kursus aman di seluruh kota akan diberhentikan Nah, sebelum masuk ke informasinya Untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini Jangan lupa di subscribe terlebih dahulu Agar tidak ketinggalan informasi terbaru Dan terapik dari channel CCTV Baiklah teman-teman, kita masuk langsung ke pembahasannya ya mengenai penghentian layanan posko aman. Jadi terhitung mulai tanggal 1 Juli tahun 2021, nanti layanan posko aman akan ditutup di ya di seluruh kota. Karena untuk saat ini dicek sudah bekerjasama dengan beberapa instansi pemerintah dan harutok melakukan program vaksinasi bagi mitra ya. Dan Jadi, mungkin untuk teman-teman yang sudah mengikuti program vaksinasi diminta untuk mengupload sertifikat vaksinasinya ya di aplikasi GoPartner dan nantinya akan ditampilkan di aplikasi customer atau pengguna saat memesan layanan dari budget ya jadi saat customer memesan layanan dari budget nanti di aplikasi customer itu akan muncul bahwa status driver juga divaksinasi ya mungkin untuk teman-teman yang belum mengikuti program vaksinasi silahkan jika ada kesempatan atau ada informasi mengenai vaksinasi, silahkan diikuti ya Dan saya sendiri sudah dua kali divaksin Dan sudah saya upload sertifikatnya di aplikasi partner Karena program vaksinasi ini adalah program dari pemerintah ya Dalam rangka untuk menekan penyebaran virus COVID-19 Sehubungan dengan ditutupnya layanan posko aman Nah, mungkin teman-teman ada yang belum bisa menyalakan tombol online ya untuk aktivitas online-nya karena belum datang ke poskuamat nantinya setelah tanggal 1 Juli status nonaktif atau jika teman-teman belum bisa menekan atau menyalakan tombol online nanti setelah tanggal 1 atau pada tanggal 1 Juli otomatis akan bisa online kembali meskipun belum datang ke poskuamat untuk tampilan di aplikasi nantinya teman-teman yang sudah melakukan kunjungan ke pos tampilan dan tidak ada lagi hasil pengukuran suhu ataupun undangan untuk datang ke pos ya jadi untuk teman-teman jika di aplikasinya masih muncul undangan ke pos padahal sudah melewati tanggal 1 untuk langkah-langkah menghilangkan notifikasi undangan tersebut silahkan tutup aplikasi komandannya dan clear charge kemudian dibuka lagi aplikasi komando jika masih muncul lagi silahkan install dan install lagi kepada dari dari Playstore ya. Jika masih muncul lagi, silahkan hubungi call center melalui driver support@goccek.com. Nah, bagi teman-teman yang mungkin setelah tanggal 1 Juli belum bisa menyalakan tombol onnya, meskipun sudah lewat tanggal 1 Juli, teman-teman bisa menghubungi call center juga melalui driver support ya. Jadi untuk teman-teman. Karena mungkin belum bisa datang ke posko aman dan sudah melewati tanggal 1 Juli dan belum bisa menyalakan tombol online, silahkan hubungi call center melalui server di Nanti jelaskan kronologinya kenapa kok belum bisa menyalakan tombol online atau mungkin permasalahan seperti apa nanti akan dibantu melalui call center. Nah, untuk informasi lengkapnya teman-teman silahkan buka di menu bantuan di aplikasi Kebandar teman-teman. Karena Nah, yang saya informasikan di sini, sebagian besar saya ambil dari info-info terbaru di menu bantuan di aplikasi Go Panda teman-teman. Jika ada pertanyaan, silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar. Dan semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like-nya dan bagikan ke teman-teman yang lainnya. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.